Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Okey. Kenapa ada orang menangis? Aku teringat satu game horror yang ada orang menangis juga. Tak selaku dia macam apa? Game macam playable udah oh, start ke? Oh, belum belum belum belum. Oh, apa nama game tu? Uh, Viceage kan? Uh. Di setiap ada orang menangis. Wait, what? Oh, boleh gerak. Assalamualaikum. Hello? Okay, dekat ruang tamu. Okay, dah start kot. Maybe... dah start ok oh my god telefon telefon telefon telefon telefon telefon 4 pagi kau tahu tak 4 pagi Jadi kita ambil telefon betul lah PTN right click E E alright hello Ah, uh, asa character kita macam nak pingsan siap Okay, masuk pitu. Alright, frame rate memang gigi, tapi tak apa. Ada orang bernafas. Gelap, siap gelap, gelap, gelap, gelap. gelap. Oh, TV, TV. Siapa tu? Kenapa macam perempuan? Hello? Muka boleh goyang Ni sebiji macam Playable teaser tu Okay Lagi kita jalan Uuuu terak je Ah Terak gila weh Eh punyapa tu? Waalaikumsalam oh, Waalaikumsalam oh, Oh, bini ni, bini ni, bini ni. Ada orang ke sebelah ni? Ah, biasa pi, asa reverse. Pintu dia reverse. Oh, dia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Okay, bunyinya makin dekat, kan? makin dekat. Ada siapa ke? Oh ada bang, Puan-puan tadi ke? Okay eh, what? Oh kita balik ke ruang tamu ni balik Engkau ke kat dalam tu? Engkau ke kat dalam tu? Kenapa lagu tu kah? Tengok dalam ni lagi ke? Aku risau betul lah tengok dalam ni Oh dia makin dekat lah Yo yo yo, di bagi dekat, dia bagi dekat. Hey! Allah. Oh. Ada pintu terbuka, ada pintu terbuka. Dibuat dah guys, dibuat dah. Dibuat dah. Siapa yang ketawu tu? Oh yes, pintu terbuka. Oh no. Pintu terbuka. Ada siapa, -siapa ke dalam ni? Ada siapa, -siapa ke? Oh sebiji macam PT weh. Ha aku sampai ke dalam tandas. Bunyi macam bunyi alien tu. Desing singling aku Tahu tak Rip telinga Boleh keluar Oh senyap dah Semua ya Dah aman ke Kita balik-balik ke rumah TV kita Rumah TV eh Balik-balik ke bilik TV kita apa, -apa pun Kita Menyintai lu. Kita okay, tengok TV lu. Alright TV dah kosong uh, Dah tak ada apa-apa Siaran dah tak ada guys Tak bayar astro Jadi macam ni ya eh? Okay siaran dah tak ada eh tak apa dalam ni mana pergi perempuan tu eh mana pergi tu soalan dia mana pergi oh macam dalam bilik ni oh tanda pun dah terang kan oh ada orang main lampu punya tanda ni oh, ha ni oh apa tu Kak Calculator Apa ni? Lipas ke apa? Ih, lipas Okay, redah, redah Semua redah Lipas Redah Tutup mata, tutup mata My Banyaknya lipas Ada beribu Ribu Ekor lipas Ih Kotong weh Tempat ni Apa dah jadi weh Apa dah jadi? Tengok ditutup lampu lagi. Oi, merah. Ah. Arab tiket kurang. Weh, dua eh, apa ni? Oi. kena virus kamu ke ni? Oh tak tak tak game. Aku aku kena virus tadi wey. Wah, jauh aku kena virus. Aku terkejut ingat game ni virus. wah tak guna punya Sai Ibrahim ni. Kau memang troll. So perkara situ ada game dia. Ah uh, yang bertajuk August Night. Ah itu tajuk tak sempat bagi tahu. Uh, terima kasih banyak-banyak sebab siapa yang menonton. Kalau kau suka dengan video ni macam biasalah kalau kau terkejut sekali dengan aku. Korang like, jangan lupa untuk subscribe juga Dan jangan lupa untuk komen di bawah uh, Ya, yeah, Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum dan Bye bye, serius, aku ingat kena virus eh. Serius